oh langsung ke bromo, <tuk> wih ini <tuk> <Nicolo> kalau jatuh, aji <tuk> sama arun vlog Jadi hari ini tuh jam berapa ini Tadi tuh jam 11 sih, jam sebelas hari. Waris Selasa. Jadi hari ini kita mau ke Probolinggo. mau ngapain? Ya mau jalan-jalan aja. nggak tahu nanti mungkin ke Bromo atau kemana. Pokoknya nanti tunggu aja. Ya kalau sempat sih. Main ke ini, singgah ke B29, kalau nggak salah. B29 yang biasa dibilang negeri di atas awan. Atau enggak, nanti coba main ke Bromo. Nggak tahu gimana nantilah. Pokoknya saya emang ngikut aja diajak. Karena kita bukan orang sana, jadi kita ngikut aja. Rantai, rantai aman. Terus lagi ya. udah aman semua udah dicek tadi Oke jadi seperti biasa kita ngisi bensin dulu <tuh> Oke lanjut lagi kita ngisi bensin dulu tadi habis dari ATM bentar Kita isi full tank. Agak-agak gerimis sih, tapi semoga aja nggak hujan lah. Soalnya dari tadi nungguin hujan berhenti juga ini. Pertamax 50. Biasa aja. Oke kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Semoga aja tidak hujan Jangan hujan Langit, jangan kau turunkan hujan Langit Langit, oh langit Jangan kau turunkan hujan Langit Untuk perjalanan Probolinggo tuh kisaran dua jaman lah sama kayak dari sini ke Malang, beda-beda tipis lah. Terus jalurnya juga sama, cuma bedanya kalau Malang kan belok kanan, kalau Probolinggo tuh lurus terus. Jadi ya, samalah kayak ke Malang, bedanya lewat jalur besar. Kalau biasanya kita ke Malang kan lewat Cangar, jalur kecilnya. Kalau ini lewat jalur besar. Di map sih dua jam lebih 20 menit, ya kenyataannya nggak tahu. Mungkin bisa kita papas jadi satu setengah jam aja. Ya kali kan, siapa tahu bisa dari dua jam lebih 20 puluh menit dipapas jadi satu jam setengah. <laughs> Bismillah ajalah pokoknya. Jadi gitu kalau kita mau berpergian jauh itu alangkah baiknya sebelum ini motor dicek dulu supaya amit-amit jangan sampai trouble di tengah jalan. Ya paling yang dicek rantai kayak gitu terus rem pengereman pokoknya yang simpel-simpel lah. Paling ini sih rantai yang wajib dicek sama kopling. Gak tau ini kok jalannya basah setengah-setengah ya Licin ban belakang aja eh, Basah Tuh Ini apa ya Kok kayak Apa nginjek pasir tadi Soalnya ban belakang kayak lari gitu Coba kita cek dulu pasir kayaknya tadi pas itu langsung ini apa agak aman sih ban juga nggak kempes kayaknya nginjek pasir tadi makanya goyang ini futsap belakang agak longgar lah. Kita lanjut lagi. Kalau sendiri, itu bisa ngebut enaknya, jadi mungkin bisa lebih cepat. Beda cerita kalau boncengan. Kalau boncengan, mah nggak bisa terlalu ngebut, jadi santai bawahnya. Soalnya beda, kita bawa sendiri sama boncengan tuh beda handlingnya, beda. Kalau sendiri tuh apa ya? Kita handlingnya lebih enak, lebih licah gitu. Kalau boncengan nggak terlalu ini sih, nggak enak aja pokoknya mah kalau boncengan enak sih enak, cuma maksudnya nggak bisa ngebut. Kalau boncengan sama orang, kalau sendiri baru enak ngebut. Ini kenalpot agak bocor kayaknya bocor di sambungan di slip onnya. oke okay, ini baru nyampe Probolinggo. Udah, udah nyampe agadar tadi sih setengah duaan. an sekarang mau lanjut lagi gak tahu mau ke bromo atau mau kemana udah bener sih tadi itu dua setengah jam 2 jam lebih 20 menit lah perjalanan soalnya tadi tuh Ya, gimana nggak nggak hafal jalan anjir. Jadinya ya pelan-pelan, ngeraba jalan. Sambil lihat maps gitu. kamu ngapain di situ, Boker di pinggir jalan. Kalau udah hafal jalan mah bisa sejam lebih nyampe. Karena tadi nggak hafal jalan jadinya ngeraba-raba jalan sambil lihat maps. Tadi mah di perjalanannya jelek jadi nggak ngerekord. Soalnya apa jalannya gelap. Terus lubang-lubang kayak biasa ya. Udah nyampe ternyata dibuka, Cok, jalur Probolinggo. Kemarin mah katanya yang jaga di sana yang jalur Malang banyak jeep-jeep yang mau naik nih kalau ditutup nah makan lu baru isi bensin makan lu baru isi bensin wow padahal ini motor baru dicuci anjir tapi udah kotor lagi bang Seth. baru dicuci kemarin pulang dari bromo tuh kan kemarin hari Minggu naik juga ke Bromo cuma lewat Malang nah baliknya tuh Senin sekarang naik lagi lewat Probolinggo ya enggak apa, apa sih cuma pengen ngebandingin aja enak lewat jalur mana Probolinggo Malang atau Pasuruan nanti kelihatannya kalau pagi kalau udah pagi itu baru kelihatan jalurnya bagus nggak maksudnya pemandangan-pemandangannya kan kalau malam kayak gini nggak kelihatan pemandangan pas di jalur naiknya. Ini kita mau makan dulu habis itu isi bensin nanti lanjut lagi. Oke, okay. <tuh> lanjut lagi. Tadi habis makan udah kenyang sih perut semua. Sekarang kita lanjut naik lagi. <tuh> Masih sekitar satu jaman buat naik ke atas sampai ke bromonya. Jadi masih lumayan panjang perjalanan Tuh Promo masih 16 km lagi 16 km Oke sekarang kita udah nyampe di atas. Ini liatnya nih, ada pemandangan yang cukup bagus nanti kelihatan. Siap-siap satu dua tiga. Uh pemandangannya cuk. Uh ke bawah nih lautan pasir. Tuh. Cuma bahaya juga kalau jatuh ke kiri nih langsung jurang cuk tuh, Beuh. ih, oh, tanpa sir tapi lagi sepi sih, bukan sepi lagi emang udah kosong, tuh Bromonya sana tuh, ini nyambung sama yang dari Malang, kalau naik dari Malang nyambung, jadi ada empat jalur, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Lumajang kalau dari sini dapatnya seruni pertama terus kalau dari Malang itu HP ya? Bukit Savana kalau dari Pasuruan tuh yang apa sih namanya tuh lupa kalau lumajang enggak tahu uh, mantep anjir pemandangannya. wuh kita ini gini iya muter gini ya. Hai uh. kita foto dulu dari sini jelek sih, bagusnya dari sini hai uh. hai ngeri mandangannya cukup berarti kalau dari sini pertama seruni ya sana seruni, seruni. Gak kalau kalau dari jalur loket yang pertama ketemunya seruni oh langsung ke bromo, wih ini kalau jatuh, kita foto-foto dulu baru nanti lanjut. ini lau beli bawa lautan pasir nih, keliling jadi nanti nyambung bisa tembus ke Malang juga. Jadi yang naik dari jalur Malang, pasuruhan bisa tembus jadi satu di sini. Lautan pasirnya. Andir. Hei. Wah, uh, pemandangan cakep kayak gini, gimana ai enggak bosan-bosan ke sini? Enggak akan ada bosan-bosannya ke sini mah. Itu Bromo tuh. Lagi berasap tuh. Nah, jadi ini dia. Kalau sana tuh Seruni. Itu dia itu ada jeep-jeep banyak parkir, apa banyak yang naik ke atas cuma jalan kaki itu seruni di atas sana itu. Kalau ini lautan pasir, lautan pasirnya itu Bromonya tuh. Nah, jadi waktu yang kemarin kan yang waktu video pertama itu yang pertama kali ke Bromo itu kan naik dari Pasuruan. Pasuruan kan itu ketemunya pertama pananjakan. Nah, jadi kalau kita dari Pasuruan pananjakan itu dari sana. Masuknya, jadi kalau dari sana tuh dari Pasuruan, Pananjakan, nanti jalan ke sini nih, jalan terus. Ini ada warung-warung nih, ini kan ada warung-warung di tengah nih. Ini yang waktu itu sama saya dilewatin yang kita berhenti dulu. Waktu itu ada di video pertama yang waktu pertama kali buka Bromo, kan ada itu kita sempat berhenti disini. di sini, warung di warung-warung yang ini nih. Terus, kalau ke situ buat naik ke Bromonya, nah jadi dari... Pananjakan dari sana Pasuruan masuk terus jalan ini kan muter. awak nah, waktu itu kesini juga. Ini kabutnya udah mulai geser tadi dari sana. Jadi yang sebelah sini udah mulai kelihatan. Jadi muter nanti ke sana tuh tembusnya kalau ke sana tuh ke Bukit Teletabis atau eh Bukit Teletabis Bukit Savana iya atau enggak Bukit Teletabis Bukit Savana yang kemarin barusan pergi hari Minggu ada yang video video keduanya itu kalau Bukit Savana itu nanti masuknya dari Malang dari apa sih daerah Gubuk Laka namanya <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> jadi kalau ke sana itu tembusnya di Bukit Savana keluarnya di Malang terus kalau kita misalnya naiknya dari sana dari Malang Bukit Savana itu ketemunya ya pertama Bukit Savana kita turun ke lautan pasir terus muter lagi sini kalau sampai sana berarti kita keluarnya di pananjakan tergantung sih mau keluar dari bukit savana atau dari pananjakan juga bisa kayaknya cuma ini lagi ditutup lautan pasirnya nggak tahu nggak bisa masuk kayaknya padahal pengen masuk jadi masih ditutup kalau lautan pasir nggak boleh masuk cuma tadi ada sih beberapa mobil itu juga ada tuh sana sana juga ada mobil jeep masuk nggak tahu dibuka nggak tahu ditutup uh coba kita ke sana Ini ngeri juga cukur jatuh masalahnya ini tinggi cok. nah itu dari sana itu pananjakan tuh lautan pasirnya tuh pintu masuknya yang mana sih kayaknya masih di sana ini lautan pasir jadi jalan gini tuh enak anjir kalau main di lautan pasirnya kalau misalnya kita mau naik ke bromo terus mau ke lautan pasirnya misalnya kita pakai kendaraan yang ban aspal pakai ban aspal itu biar enak pas lewat lautan pasirnya tuh Harus Apa ya Pas kayak gini cuacanya Jadi pas habis hujan Atau lagi musim lembab ginilah Habis habis hujan gitu kan Itu nanti pasirnya jadi keras Jadi lembab karena air Akhirnya lembab dia keras Nah itu buat ban aspal enak Kita lewatnya Jadi Kita mau apa ya kalau kita naiknya pas kondisi cuaca panas, itu kan pasirnya nggak lembab jadi kering kan. Itu pakai ban aspal susah, pasti ketanam. Soalnya pernah nyoba juga. Karena kalau kita pakai ban aspal terus posisi panas, pasirnya jadi kering. Itu kita nggak bisa pelan jalannya, kalau pakai ban aspal harus kencang, harus kencang pokoknya kencang terus biar bantu nggak ketanam. Soalnya waktu itu pas jalan kan. Kencang, tapi kan nggak mungkin cuma ngelewatin doang kan, pasti singgah-singgah juga. Jadi waktu itu udah kencang, udah bagus enak, cuma singgah di sini, terus singgah di sana. Jadinya pas posisi berhenti tuh, mau jalan lagi tuh susah. Harus didorong dulu, kadang karena banyak ketanam kan. Terus waktu itu juga kan, banyak juga yang pakai bahan aspal naik, tapi banyak juga yang ketanam. Jadi, kitanya udah posisi kencang, supaya nggak repot. Kencang kan, sampai sana. Ada yang motornya ketanam di tengah jalan. Ada beberapa motor waktu itu ketanam di tengah jalan. Ya udah, akhirnya kita yang udah ancang-ancang kencang dari jauh supaya nggak repot, ya terpaksa ngerem berhenti. Akhirnya kita juga ikut ketanam. Ya mau gimana lagi? Soalnya motor-motornya orang ketanam di tengah jalan, kita nggak bisa lewat. Jadi ya kita juga ikut ketanam. Mau naik ke seruni, tapi katanya jalan kaki jauh. Itu kan seruni di belakang. Jadi kalau kita naik dari Pak Probolinggo kita bisa ke B29, cuma beda jalur kalau B29. Jadi gitu kalau kita naik <tuh> dari Lumajang, dari Pasuruan, dari Malang, dari Probolinggo ya ketemunya di sini pasti ngumpulnya di lautan pasirnya. Dingin anjir. Oke, lanjut lagi itu udah udah enggak ada kabutnya tuh udah enggak ada kabut lagi tadi maka kan kabut kabut tebal jadi sekarang kelihatan semua nih lautan pasirnya tuh tuh sana bukit teletabis bukit savana ah coba aja bisa masuk banyak sih yang lalu lalang lalu lalang gini ada juga yang pakai jeep masuk terus foto-foto tadi cuma mungkin ya tamu penting jadi bisa masuk atau mungkin ada yang emang orang sini gitu. sekarang kita lanjut ke bawah nggak tahu kemana ikut aja. Duluan, mas wah banjir. kalau jam segini udah mulai hangat, nggak terlalu dingin tapi pagi itu tadi dingin sekali Cuk. ini tangan sampai kram. Padahal tuh udah berapa kali gitu ke Bromo, tapi nggak persiapan double sarung tangan gitu. Tadi mau ini juga, mau pakai apa jaket double juga lupa. Pas sudah jalan baru ingat kenapa nggak pakai jaket double tadi double dua kan. Kalau dari loket itu katanya tembus langsung ke Bromo kayaknya, katanya tembusnya ke Bromo langsung ke lautan pasir. Hanya kamu aku rela menunggu okay. jeng jeng, hahaha. <laughs> kalau lewat jalur Probolinggo nih jalannya bagus, udah aspal. Terus jalannya juga gede. ini kalau tinggal sini nih emang mungkin bosen kayaknya ngelihat pemandangan bagus tuh kalau tinggal sini. Wow, ada kucing. Gimana mau bosan kalau datang ke sini itu disajiin dikasih pemandangan bagus kayak gini itu cafe tapi tutup itu kafe itu tapi tutup tutup kayak itu apa? B29 jauh Jelek ya jalurnya. Oh. Kirain aspal juga kalau ke 29. Masih masuk jalurnya jelek ke B29 soalnya ada Matic tuh ada Matic Fiction susah kalau WRC mungkin bisa cuma susahnya nanti Matic kasian jadi mungkin nanti next kita ke B29 nanti tadi pas perjalanan tuh ngehajar ini apa lubang lubang main dalam sampai bunyi apa tadi tapi untung velgnya kuat pakai scarlet. <laughs> ah, tadi tuh dapet Aduh, ini velg bengkok enggak tadi pas ngelewat lubang hajar lubang. kalau jalur sini tuh banyak penginapan hotel kayak gini. tadi tuh sepanjang jalur dari bawah tuh ada aja pasti penginapan hotel, homestay, mulai dari yang kecil yang besar banyak anjir. tapi waktu naik lewat Pasuruan itu kayaknya gang nggak ngelewatin homestay, hotel kayak gitu ada mungkin cuma sedikit nggak sebanyak yang di sini di sini tuh pokoknya mulai dari bawah sampai naik ke atas tuh banyak hotel tinggal pilih aja sendiri jadi apa ya kita nggak perlu nanya nggak ah, perlu nanya nggak perlu nyari penginapan kayak misalnya kita dari luar kota terus kita mau mau ke Bromo kan biasanya kalau dari dari daerah Malang itu kalau mau ke Bromo mereka tuh kalau dari luar kota nyari penginapannya di kota daerah Malangnya Terus nanti naik bis atau travel ke atas. Terus kemarin juga, waktu dari Malang juga malang, malahan gak ada sama sekali homestay penginapan kayak gitu. Kalau naik dari Malang kemarin, maksudnya penginapan hotel di pas jalur mau naik ke Bromo-nya. Kalau dari sini banyak, anjir! Jadi gak perlu nyari penginapan di bawah jauh-jauh gitu. Kalau pengen yang dekat dari Bromo, maksudnya cuma ya pasti kalau malam dingin, cuman kalau daerah sini enggak usah pakai AC pakai AC ya udah siap-siap masuk angin apalagi kipas angin kayaknya di, di jalur sini banyak homestay banyak. tapi dari Ma malang tidak ada malang Pasuruan. Ada itu yang sama siapa? Yang di Bagus ini katanya. ini dari dari bawah sampai atas banyak penginapan homestay cafe juga ada wih enak menengah itu gemes aku aku Oh aman kalau jatuh enggak langsung ke bawah masih ada tanah di sini pendek jadi nggak langsung cung hmm? banyak jadi jalur banyak kafe. hanya kamu aku rela menunggu semua nih jam berapa paling agak-agak siang baru balik pulang ke rumah mana sih tadi hp mau oh, baru setengah delapan neng masih pagi palingnya balik jam-jam 10 jam-jam sebelas -jam jangan malam lagi soalnya tadi malam Perjalanan gelap terus, Enak apa banyak lubang? <laughs> Udah gak ada lampu jalan, jalannya berlubang, bikin celaka ntar. Toto. Toto. Toto. Oke, kita balik sekarang, ngantuk, cok. mau numpang tidur dulu, bentar di rumah Kiki, baru balik. Coba kita ke situ, kita lihat itu ada apa, ada Bromo Maps ya nah ini dia ini dari Pasuruan, Surabaya ini dari Probolinggo, Banyuwangi oh ternyata bisa juga dari Surabaya disini, dari Banyuwangi juga bisa, Tongas juga bisa Probolinggo ini Ranu Regulo Ranu Kumbolo Ranu Pani Terus ngadas, ada, tumpang nih dari Malang. Kemarin saya dari sini dari Malang masuk Jemplang Tosari. Nah ini bromonya nih di tengah nih. Ini bromonya di tengah, ini parkir area. Nah ini Bukit Savana. Jadi kemarin naik tuh gini Malang Jemplang, terus tembus sampai di Bukit Savana. savana camping ground ini hotel. Oh, ternyata dari Banyuwangi semua bisa, bisa ternyata. tongas Ini cuma nggak hafal jalannya. Kayaknya kita lanjut. Ah, ayo, eh. Kawan nih Kita tetap santai Tidur bentar Ya sejam dua jam lah Terus balik agak siangan ke rumah Mungkin next time nanti baru Ke apa Bromonya ke lautan pasirnya Kalau udah dibuka Sekarang emang lagi ditutup sih Ini longsor ini bekas longsor Tadi malam lewat pas bekas longsor ini soalnya baru tadi malam, kayaknya Soalnya tadi pas lewat subuh tuh udah jatuh. Ini sih, Pak, tadi malam longsor tuh ada beberapa, sih, bukan cuma satu doang tadi tadi malam tuh pas apa subuh pas naik itu longsornya ada tiga apa empat kalau nggak salah longsor pohon terus jatuh ke bawah kan sama tanah tanahnya ini juga satu tapi ini kecil sih ini lagi rawan longsor nih tanahnya kalau daerah sini Ah, ah, ah, ah. Jadi, di ini kalau siang tuh tadi pas naik, mau video cuma mau apa, mau direcord. Cuma mikirnya, "Ah, kalau subuh gelap nggak kelihatan apa-apa, maksudnya jadi ya mending siang gitu, mending apa, mending siang, mending nunggu matahari naik dulu nih, banyak homestay, homestay." Teh, penginapan, cafe, juga ada. Pokoknya sepanjang jalur itu ada. Uh, uh, uh, uh. Jadi, ya gini jalurnya. Kalau dari Probolinggo, aspalnya lumayan bagus, maksudnya. Jalurnya agak lebar gitu dari yang kemarin pas naik dari Malang. Oleh dari kemarin apa yang pas dari Malang tuh? Jalurnya sempit kecil. Mobil kalau ini naik ngalah. Jadi ganti-gantian. Udah gitu ping pinggir kiri kanan jurang. <laughs> Nih. Udah mulai ini kabut. Nah, oncia Hahaha <laughs> <laughs> ngeliatin naik <aing> terus dia, <laughs> dia bilang, ini siapa coba Manisa siapa kok oh, agak-agak mirip gitu. <laughs> uh, hey yo kawan nih kita untuk tetap santai. Perut saya mulai sakit Mah kambuh Karena belum makan Jadi mahnya mulai Kambuh Akhirnya sampailah kita di rumah. Nah. Istirahat bentar, baru lanjut pulang. Tidur-tidur bentar ya kan? Uh. Nantilah sampai rumah baru kita cuci. Hah? aja terlalu sore. Gagasih ya guys Oke okay, Kita lanjut balik ke rumah Pulang Perjalanan masih jauh Dua jam lagi Dua jam lebih Kita diantar sama sih Jadi kita langsung balik Eh kelihatan hampir kelihatan ini tinggal lurus-lurus ya -lurus itu? tinggal lurus iyo. kalau mau kemalang nanti tekan kalau capek berhenti iya apa-apa kalau siap iya aman iya sudah lihat ya. ajaan lo Oke, okay. jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Video ke promonya nanti, next konten, konten apa lagi? Pokoknya tunggu aja, karena ya mungkin sekarang diusahain jarang upload. Karena ya, itu beres-beres konten, beres konten, konten lagi, beres konten, konten lagi. Terus nanti diedit gitu, jadi makanya agak jarang-jarang upload. Oke, sampai di sini aja. Ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. See you next video.